Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Pak Syukur akan memberikan sedikit materi tentang Bab satu yaitu menggambar model dan menggambar ilustrasi Yang pertama, menggambar model merupakan suatu pengungkapan gagasan atau ide yang ada di pikiran kita Kemudian diungkapkan dalam sebuah gambar Jadi ada ide dulu, dipikirkan dulu, kemudian dituangkan dalam sebuah gambar Nah, kalau misalnya pengertian e, menggambar model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Menggambar merupakan suatu kegiatan meniru barang atau manusia, binatang, dan lain-lain sebagainya di dalam suatu goresan pensil, kemudian dituangkan dalam media dua dimensi. Jadi, pertama kita pikirkan dulu objeknya apa, dan kemudian kita gambarkan bisa bentuknya objeknya fast bunga bisa bentuknya gambar bunga atau lain sebagainya kemudian kita pikirkan kemudian kita gambarkan di dalam suatu media e, untuk menggambar bisa bentuknya kertas bisa bentuknya tembok triplek dan lain sebagainya nah menggambar model yang sering diungkap dipakai dalam menggambar adalah melihat secara langsung jadi menggambar secara langsung adalah metode yang suka dipakai oleh seorang pelukis Nah, konsep-konsep apa aja sih yang akan digunakan di dalam shot, e, untuk menggambar model konsep dan prosedur yang digunakan dalam menggambar model diawali dengan menentukan objeknya sendiri, jadi yang pertama adalah kita tentukan dulu objeknya apa yang mau kita gambar bisa bentuknya hewan, kemudian bisa bentuknya manusia. Jadi objek gambar itu ada empat. Yang pertama itu yaitu manusia, kemudian ada hewan, kemudian ada binatang, dan kemudian ada bentuk-bentuk benda lainnya. Kalau misalnya hewan bisa berupa kuda, gajah, kucing, dan lain sebagainya. Kalau misalnya manusia bisa gambar artis, bisa gambar model dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya tumbuh-tumbuhan bisa bentuknya bunga, kemudian bisa pepohonan dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam menggambar model tentunya ada prinsip-prinsip atau teknik-teknik yang harus kita gunakan. Teknik yang pertama adalah komposisi Komposisi sendiri itu ada tiga, yang pertama adalah komposisi simetris, kemudian yang kedua komposisi asimetris, dan yang ketiga adalah komposisi sentral. Nah, nanti untuk contohnya bisa uh, anak-anakku sekalian lihat di LKS ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu proporsi, di mana proporsi ini adalah perbandingan ukuran di dalam satu bentuk objek gambar. Misal uh, kita akan menggambar buah-buahan, Misal, kalau misalnya anggur ukurannya kecil, kalau misalnya nanas ukurannya besar. Itu. Kemudian kalau misalnya pisang ukurannya panjang, kalau misalnya e, semangka bisa ukurannya bulat besar. Nah itu adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara ukuran dan bentuk objek di dalam satu gambar. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan itu adalah keselarasan antara objek gambar. Jadi gambar itu harus selaras, harus sama. Uh, penataannya harus ditata dengan rapi, harus ditata dengan selaras agar kemudian kalau misalnya kita gambar hasilnya bisa uh, bagus dan teratur. Kemudian yang terakhir adalah kesatuan. Kesatuan adalah penataan unsur dan cara menggabungkan. Jadi misalnya kita mau menggambar kumpulan buah-buahan misalnya. Kita atur dulu buah-buahnya. Misal kalau misalnya buah-buahannya banyak, kita atur dulu anggur ditaruh di di mana kemudian semangka taruh di mana, kemudian pisang taruh di mana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah alat dan bahan dalam menggambar model. Alat dan bahan dalam menggambar model bisa bentuknya pensil, kemudian yang kedua penghapus, kemudian pensil warna, kemudian bisa bentuknya crayon, cat air, pulpen atau ballpoint, kertas gambar, dan lain sebagainya, dan kemudian nanti untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dan cara menggambar model.